Untuk voting nominasi female singer of the years di ajang IMA 2022, Bunda Lesti sudah tembus di angka 9 juta voting hari ini. Alhamdulillah, selalu bersyukur persahabat ya. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak lagi untuk Bunda Lesti sampai penutupan tanggal 5 Desember buktikan kekompakan dari warga Konoha semangat Bismillah bawa pulang piala penghargaan Indonesian Music World 2022 Bunda Lesti kejora kita yakin akan menang di ajang IMA 2022 kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada informasi juga jangan lupa voting Bunda Lesti di ajang dangdut Akademi 5 Social Media Awards 2022 kategori juri terfavorit. Untuk kode voting SMS itu adalah B4 tersebut ya. Jadi jangan sampai lupa voting lewat SMS lewat Sosmed Indosiar kita gaskeun. Mudah-mudahan Bunda Lesti ada rezekinya dan bisa memborong piala penghargaan di ajang manapun. Kemudian juga persahabat kita lihat ada tentunya kuotus hari ini dari Kobas kita lihat persahabat ya. perubahan sangat penting untuk pertumbuhan sebagai orang percaya. Perubahan seharusnya membawa kita lebih baik dari sebelumnya Itu kata-kata bijak dari Kobas Masya Allah Keren banget ya Mudah-mudahan selalu menginspirasi kata-kata bijak dari Kobas Dan kita menjadi pribadi yang lebih baik Dan menjadi tentunya orang sukses Amin Kemudian juga perselamatan kita lihat Menginformasikan kembali biar tentunya gak ketinggalan ya Jangan sampai lupa Dikabarkan hari ini bakal ada kejutan spesial dari Papa Rizky Bilar Persahabat yang akan tampil di Liga Toba Boys malam hari ini Klub sepak bola Papa Bilar persahabatnya yaitu akan tampil di game keempat Mudah-mudahan ya ada live IG dan mudah-mudahan ada cidukan vitamin dari Leslar. Kita selalu menunggu dan banyak warga Konoha yang selalu menantikan kejutan bahagia dari seorang Lesti dan Rizky Bilar. Doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan ada Papa B malam hari ini. Mudah-mudahan ada cidukan-cidukan vitamin manja dan bahagia seperti sebelumnya yang selalu kita nantikan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian juga bersama ya ada unggahan dari Bu Firni Aduh Masya Allah ada unggahan video Abang L Yang sangat lucu dan sangat menggemaskan Namun sebelumnya kita salfok dengan kalimat caption yang dituliskan Abang L join trend, jangan tonton sampai akhir. Please, anuan. out oh, family. Aduh, masya Allah, persahabatan dia ya, bikin penasaran aja nih, Bu. Fir. coba kita lihat ya, sampai akhir mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata-mata. Aduh, ternyata seli terakhir ini. Anuan banget, bener-bener persahabatan ya. Ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak ketawa bahagia, masya Allah. Kita selalu merindukan ya kegeserkan Leslar Semoga Leslar Entertainment bisa bangkit kembali Dan pastinya selalu bisa memberikan kebahagiaan setiap harinya Untuk kita semuanya Kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar Memang banyak juga tentunya respon yang diberikan di antaranya dari akun Hakaniyati mengatakan, "Bikin kaget yang selit terakhir, bufir, Fir. Masya Allah, Abang Fatih itu plek-plek papap sama bundanya. Sehat selalu, Leslor Family. Doa kami selalu buat kalian bertiga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin." Ya Robbal 'Alamin. Masya Allah begitu banyak doa baik diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola dan keluarga besar kita selalu kagum dan pastinya bangga dengan warga Konoha doakan support dan dukung yang terbaik untuk Leslar semoga kita mendapatkan kabar baik dari idola kita jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.